Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Ketemu lagi dengan Rifqi Soleh Official. Pada review kali ini Saya akan membahas tentang Sesuai judulnya Saya pada hari ini Akan memberitahukan pengumuman Dari saya langsung Kepada para penonton Yang telah menonton Channel saya selama ini Tolong sebutin dong Mbak Google apa aja? Nggak, malas Bercanda ba Oke, hal-hal tersebut adalah Satu pengumuman dari kreator Dua konten baru Tiga playlist baru Bang, lu ngetiknya lama banget Wajar masih pemula sih Sebagai tambahan, nomor 4 adalah subtitle di seluruh video Rencana Inggris dan Jepang Oke, akan saya bacakan ya maklumatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjelang bulan puasa ini, saya Rifki Soleh Hafiz sebagai pemilik channel Menyatakan akan mengadakan libur panjang Yakni dua bulan lamanya Meskipun libur Kami akan tetap memberikan update Video Meskipun tidak banyak Saat libur Ada beberapa hal yang ingin dikembangkan oleh pemilik yaitu satu tampilan baru di channel Rifki Soleh Official. dua subtitle di seluruh video bahasa Inggris dan Jepang tiga konten baru <usuk> Playlist baru. Demikian pengumuman tersebut kami sampaikan guna untuk meningkatkan kreativitas, kualitas, dan manfaat dari channel kami. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf sebesar besarnya apabila selama ini si owner selalu berbuat seenaknya. Minal a'azin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oleh karena itu Saya Beserta keluarga Rifqi Soleh Official Mengucapkan Selamat, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. 1442 Hijriah Mohon maaf Apabila saya telah Membuat kesalahan Dan membuat kalian marah Saya mohon maaf Dan mohon dibukakan Pintu maaf yang sebesar-besarnya Minala'idin Minal Mohon maaf lahir, lahir dan, lahir dan batin. batin Jangan lupa untuk like kalau kalian suka Komen jika ada yang kurang Share supaya semua orang tahu Dan yang paling penting Subscribe karena subscribe kalian sangat penting untuk kemajuan channel ini Oke segini aja dulu dari saya Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan sampai ketemu lagi dua bulan ke depan. Dan nantikan update terbaru dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.